Di sini saya akan membahas sedikit tentang faktor utama oli naik ke filter udara mesin yang jarang kita ketahui tapi sebelum kita lanjut baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya lalu tekan tanda loncengnya like dan komen di bawah kolom komentar terima kasih ada berbagai macam hal pemicu terjadinya permasalahan oli mesin yang naik ke filter udara sehingga menyebabkan performa mesin berkurang salah satunya adalah Banyaknya endapan kotoran di dalam mesin. Selain karena dari kelebihan oli, permasalahan oli naik ke filter udara, juga bisa karena terdapat banyak kotoran yang mengendap ke dalam mesin. Oli lama, yang tidak terbuang pada saat melakukan pergantian oli, bisa menjadi kotoran yang mengendap, sehingga membuat sirkulasi oli tidak lancar pada mesin. Lalu ada juga, Kerusakan pada pompa oli, pompa oli yang mengalami kerusakan atau jalur oli yang tersumbat akan membuat oli tidak mengalir secara baik, dikarenakan karena pompa oli adalah komponen terpenting, untuk terjadinya sirkulasi oli pada mesin. Maka dalam keadaan seperti ini, pada saat mesin menyala, oli yang seharusnya mengalir menuju bagian silinder head, justru akan mengalir ke lubang pembuangan yang terhubung pada box filter, atau saringan udara. Lalu ada juga faktor utamanya yaitu, kompresi bocor. Pada mesin, umumnya masalah kompresi bocor ini karena piston dan ring piston sudah aus. Selain itu, bisa juga karena adanya seal club yang bocor. Sehingga, menyebabkan oli yang seharusnya bersirkulasi pada jalan yang benar dan baik, justru akan naik ke filter udara. Itulah beberapa faktor utama yang menyebabkan oli naik ke filter udara mesin. Semoga video ini, bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.